Nah, untuk mengetahuinya, kalian dapat menggunakan tombol Windows Alt dan Print Screen ini secara bersamaan. mengetahuinya kalian dapat menekan tombol Windows A dan Print Screen ini secara bersamaan.